Harga sejumlah komoditas pangan terpantau menurun selama satu pekan terakhir. Penurunan harga terjadi khususnya pada cabai, sedangkan harga telur terpantau sedikit naik dari awal pekan. Berdasarkan pantauan dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, Subsep Kepulauan Kementerian Perdagangan, Kemendak, Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022, harga cabai rawit keriting per kilogram ke tercatat sebesar Rp80.700 atau turun 7,98% dari harga awal pekan yakni Rp87.700. Penurunan harga juga terjadi pada cabai rawit merah yakni menjadi Rp94.100 per kilo dari Rp99.800. Cabai merah besar Rp80.600 dari Rp84.600. Sekian harga cabai untuk tanggal 18 Juli tahun 2022.